Hai guys, aku baru pulang kerja nih. Capek dan lelah banget. Oh iya, aku punya sesuatu di dalam tasku. Ayo tebak, apa yang ada di dalam tasku ini? Ada yang udah tahu? Tada, ini dia: Scarlet seriously, sutin, and hairdressing, gel mask. Dan Scarlet Herbalism Mapward Mask Kedua masker ini mempunyai manfaat yang berbeda Sekarang, seriusly soothing and hydrating gel mask ini mengandung hyaluronic, vitamin C, grapefruit water, sevenberry extract, ginseng extract, centella asiatica, rose flower water, dan allantoin yang berguna untuk menghidrasi kulit, meredakan peradangan, meningkatkan produksi kolagen, dan mencerahkan kulit. Untuk teksturnya itu gel. Warnanya rada kecoklatan dan kayak ada rasa petalnya gitu. Scarlet Herbalism Mugwort Mask mengandung mugwort extra, vitamin C, niacinamide, butadiwat, Bambu Karkol, allantoin, chlorophyllin, dan gritty powder yang berguna untuk menenangkan kulit, meredakan peradangan, membersihkan pori-pori dan mengontrol kadar minyak dalam kulit. Untuk teksturnya itu clay creamy, dan warnanya hijau kebiruan. Kedua masker ini sudah dilengkapi dengan spatula. Karena jenis kulit wajahku kombinasi, jadi aku akan mengkombinasikan kedua masker ini. Untuk pengaplikasiannya, Scarlet Herbalism Mugwork Mask pada bagian T-Zone dan Scarlet Serious Least Soothing and Hydrating Gel Mask ini pada bagian sekitar hidung dan pipi. Sebelum memakai masker, jangan lupa memastikan wajah kita menggunakan Scarlet Face Wash ya! Setelah memakai kedua masker ini Yang aku rasakan adalah Pada bagian T-zone Kulitku tidak terasa kasar Kering Apalagi ketarik Karena ada kandungan mugwort Dan allantoinnya Kadar minyak yang ada pada bagian itu menjadi terkontrol Untuk bagian lainnya, saat apply langsung terasa syuting dan minyak. Dan setelah apply, kulit terasa sangat terhidrasi Overall, aku suka banget sama kedua masker ini Karena cocok di kulitku Kalian wajib cobain kedua masker ini Sesuaikan dengan jenis kulit kalian